dan topi dulu dan baju sebelum kita mulai atur posisi yang benar disini kita mulai ya siap? yuk oke okay guys ketemu lagi dengan saya Mang Edek Channel kembali kali ini saya akan membahas sebuah video-video viral atau yang sempat viral ya mungkin lebih tepatnya begitu video video yang sempat viral tentang penampakan yang tertangkap oleh kamera guys. Entah itu penampakan sosok ya atau mungkin juga suaranya. Dimulai di video pertama. Anak kecil diganggu hantu. Di video pertama ini mengisahkan ada dua anak kecil guys ya, di mana dua anak kecil ini saling makan bareng di meja makan. Yang dimana dipantau oleh ibunya, dipantau oleh ibunya dari belakang disorot oleh kamera ya, disorot oleh kamera. Nah, di dalam video ini tuh terjadi suatu keanehan, guys. Awal tuh biasa-biasa aja, mereka berdua bercanda kan, maka sebocil ini, sebocil ini. Terus ada satu bocah yang menghadap ke kamar mandi kalau nggak salah. Tujuannya mata itu arahnya ke kamar mandi dan di sana tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, sehingga dia merasa ketakutan, guys. Merasa ketakutan, merasa ketakutan, tapi ditahan-tahan Dia sudah cerita sama ibunya, tetapi tidak digubris oleh ibunya Udah gak apa-apa, gak ada apa-apa, begitu -apa, kan Akhirnya dia kembali makan, dia kembali makan Tapi dia merasa tidak enak lagi, merasa ada yang menghantui dia Nah sementara, saudaranya atau temannya, saya juga kurang tahu ya Artinya yang membelakangi kamar mandi tersebut, dia tawa aja Dan oleh gini, biasa aja gitu kan Sementara temennya yang matanya mengarah ke matahari, eh ke matahari ke kamar mandi itu itu udah ngerasa ketakutan guys. Seperti apa videonya dari apa yang saya ceritakan barusan, kita langsung lihat aja. What? I'm um, scared. What? What? Let's go. I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. Cuzan so, What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Jadi pada saat si anak ini yang menghadap ke kamar mandi itu guys dia udah yang langsung lari itu aja Udah yang lari ke si ibunya entah ibunya atau tantenya atau mungkin ibunya si temennya itu Yang satunya lagi gak tau juga ya nah pada saat itu si temennya yang membelakangi kamar mandi dia lagi sendirian guys Sendirian tapi tetap masih kayak ketawa-ketawa ya kayak apa istilahnya dia bercandaan bercanda Tapi saat itu juga dia noleh ke belakang yang terjadi adalah sesuatu yang tidak terduga juga Jadi itu men kondisinya pada saat dua anak kecil ini ya lagi kondisinya lagi makan makan makan makan ternyata ada sesuatu sepertinya ada penampakan yang dapat dibalik kamar mandi itu guys tapi tidak disadari oleh si ibunya, jadi pernah ibunya nyoroti ke sana terus ke kamera tapi namanya anak kecil ya, saya pernah membahas di video saya sebelumnya, namanya anak kecil itu mereka punya jiwa dan pemikiran yang polos sehingga kayaknya mereka itu benar-benar lebih peka daripada orang dewasa untuk melihat sosok makhluk halus Penampakan anak kecil di CCTV. Di video yang ini ceritakan ada waker atau penjaga malam atau satpam di sebuah tempat. Saya juga kurang tahu tempat itu di mana ya. Dua laki-laki penjaga malam ini dia itu sedang mengontrol kondisi di lapangan. Artinya sebagai satpam biasalah kan mereka keliling-keliling kan nah namun ada si pemantau dari CCTV mereka kan bawa kontek-kontak konten tuh kayak HT HT ya kan zaman dulu sekarang juga mungkin si ada yang makai ya HT ya break break break break roger ganti ya. gini-gini gitu, gitu loh guys nah jadi kayaknya ada pimpinannya atau mungkin ada temennya yang ada di ruang operator yang bisa melihat CCTV ya di servernya gitu lo guys mereka tuh saling kontak-kontak kontenkan dua temennya yang di server ngomong bro itu di layar kamera CCTV itu kayak ada sosok warna hitam tuh Disitu ada nggak sih ada orang nggak sih di situ Nah, diceklah sama satpam yang ada di lapangan itu untuk mengetahui kebenaran beneran ada orang apa enggak di situ. Kita lihat apa yang terjadi. <San> terus <-tunan> Exactamente está a su espalda ustedes Ahí me Exactamente ahí está haciendo su su movimiento Ahí está Adelante Adelante lo escucho ya le abrí aquí la sesuai yang kalian lihat yang terjadi adalah apa yang terlihat di layar CCTV yang ada di server atau operator oleh temannya itu tidak ada di lapangan guys sosok hitam tersebut lagi dan lagi, sosok hitam bermunculan. Apaan itu? Ganti berdiri begitu aja, dengan tegak lurus begitu, dan gak bergerak sama sekali. Anehnya gitu loh, main ini hantu atau patung yang... atau hantu patung kali ya? Ya gak tau juga ya. Puji nyali di kastil. <tuh> Oke, di video kali ini mengisahkan tentang ada seorang wanita mau melakukan uji nyali di sebuah kastil yang memang terkenal angker guys. Jadi dia nekat, artinya mungkin dia menerima tantangan atau mungkin dia juga seperti kayak mendapatkan informasi coba deh kamu melakukan uji nyali di situ. Sepertinya perempuan ini adalah saintis, artinya ilmuwan juga ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan kastil tersebut, ya kan? apalagi dapat informasi-informasi bahwa tempat itu adalah angker. Jadi dia pengen tahu gitu loh visi misterinya kan. Akhirnya melakukanlah uji nyali di kastil itu. Seperti ini videonya guys. In the, in the, We very, very mood the rest of the castle have gone to bed, so I had no signs of Jika kamu melihat, kamu pikir akan di sini? Mungkin itu semua hanya Mungkin itu yang Nah, selang beberapa lama, si perempuan ini seperti masih belum mendapatkan sesuatu apa yang diharapkannya terkait dengan keangkeran hasil itu. Dan akhirnya dia mencobalah memanggil nama seseorang yang mana nama tersebut memang terkenal sebagai penunggu di hasil itu. Apa yang terjadi setelah itu. Anyway, I'm prepared to wait, Catherine. Oh, Catherine. Just creeping me out now. Fuck! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, I get it. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. Okay, Catherine, I get it. <laughs> <laughs> well. Itulah yang terjadi Dia dihantui dan dia akhirnya benar-benar mendapatkan apa yang diharapkannya Tetapi yang terjadi adalah dia tidak kuat guys Berarti dan dia juga ngerasa bahwa apa yang diceritakan oleh orang-orang mungkin di sekelilingnya dia Bahwa tempat itu adalah angker dan ada penunggunya Ternyata terbukti benar Dari apa yang dia buktikan sendiri Di lapangan dengan memanggil nama Dan akhirnya bunyi Tok, tok, tok Kalian dengar sendiri kan Apa itu? Wow Gimana kalau kalian posisinya ada di situ Sendirian Dan mendengarkan suara ketukan Ketika kalian memanggil namanya Hah <tuh> Oke okay guys, jadi sementara itu saja video-video yang bisa saya share kepada kalian Terkait dengan pengalaman-pengalaman seseorang yang tervideokan ter Yang mana seseorang pernah mengalami sesuatu yang mengerikan Yang dimana mengerikan itu lebih identik dengan penampakan seperti yang saya maksud di awal tadi Oke okay guys, jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian Selalu standby by di Mangedik Channel Karena Mangedik Channel selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan positif tentunya Untuk kalian terkait dengan dunia horror dunia mistis akhir kata selalu support dengan tolonglah berikan saya like, comment share dan subscribe bye